Hidup rakyat Indonesia yang sadar dan bersolidaritas untuk kemerdekaan bangsa West Papua Hidup buruh, hidup tani hidup nelayan, hidup kaum miskin kota, hidup rakyat terjajah di seluruh dunia hidup. Papua, Papua, Papua, Papua, Papua Karena ya. keterlibatan Indonesia, ya. proses kolonialisme Indonesia di Papua itu tidak terlepas dari keterlibatan Belanda, PBB, dan juga Amerika Serikat, kawan-kawan. Hal itu terbukti melalui resolusi 2504 yang ditandatangani dan disepaklisakan oleh PBB. Resolusi sepihak ini yang kemudian mengiakan dan melegitimasi proses berjalannya PEPERA dan kemudian menjadi jalan untuk proses kolonisasi Indonesia dan tanah bangsa Papua, kawan-kawan. Hari ini, 61 tahun, bangsa West Papua berada dalam pinggai kolonial Indonesia tidak ada hal positif yang dirasakan dari berbagai macam segi kehidupan kawan-kawan kebijakan-kebijakan Jakarta seperti undang-undang otonomi khusus jilid 1 undang-undang otonomi khusus jilid 2 pemekaran daerah otonomi baru ini adalah regulasi setiap yang lagi-lagi tidak melibatkan rakyat Papua tapi disahkan di Jakarta dan dipaksakan praktiknya di atas tanah Papua kawan-kawan benar akibatnya apa? akibatnya proses demilitarisasi besar-besaran terjadi kawan-kawan. pengiriman -kawan. militer secara besar-besaran. operasi berbagai tata, operasi militer dilaksanakan. operasi-operasi ini telah memakan ribuan nyawa manusia Papua kawan-kawan. untuk itu hari ini kami yang tergabung dalam Aliansi Masyuk Papua WA NTT melakukan aksi demonstrasi damai guna menolak 61 tahun Tri Komando Rakyat yang dikomandangkan Soekarno secara sepihak di Alun-Alun Utara Yogyakarta Yang tidak menghargai hak politik bangsa Papua Yang telah mendeklarasikan kemerdekannya pada 1 Desember 1961, Bangkawan Bangsa Papua adalah Bangsa yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Artinya bangsa Papua adalah bangsa yang telah bernegara kawan-kawan. Namun, kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari karena di tanggal 19 Desember 1961 negara kolonial Indonesia melalui presiden pertamanya yaitu Insinyur Suparno mengumumandangkan trikora tepat pada 19 Desember 1961 Akibat dari akibat dari itu hari ini 6 tahun kita berada di dalam ketiak kolonialisme Indonesia kawan-kawan Untuk itu untuk menyelesaikan segala problem pelanggaran HAM, problem eksploitasi pembungkaman ruang demokrasi penangkapan dan lain sebagainya satu-satunya alternatif adalah berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai satu-satunya Solusi yang paling demokratis untuk rakyat bangsa Papua Barat kawan-kawan. Benar. -kawan. Bagat kawan-kawan. Papua. Berita. Papua. Berita. Papua. Papua. Ya, itu satu-satunya solusi untuk hidup dan menentukan nasib masa depan anak cucu. hidup tanpa penderitaan dan penindasan kawan-kawan.